Ketemu cowok keren malah berlin, berlindung, bukan bersyukur. Coba, "duh, keren banget ya!" Astagfirullah, "Auzubillah, gitu kan ya?" Nih, Mariam, nih, "duh, ceweknya keren banget." "Udah, lama ngelihat baru Auzubillah." "Enggak, dari awal Auzubillah, kenapa ada pasangan di sebelah gitu?" Ada istrinya. "Nah, Mariam, langsung tahu, "Auzubillah, ini Auzubillah Rahman, Kata Jibril, "cowok keren itu ternyata namanya Gabriel." Kata Gabriel, in nama anak Rasulul li liah habalaki gula Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu, ma artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anaya kunuli gimana saya akan punya anak walam yam basyarun. Gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja nggak pernah. Dan saya juga tidak pernah merendahkan diri di depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril, "Itu udah kehendak Allah, kehendak Allah, dan itu haid. Mudah banget buat Allah, saudara ta'ala Sepelai bangetlah buat Allah. Faham tiba-tiba, Maryam hamil." Karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil. Karena Maryam pun pergi tempat yang jauh Masjidil Maryam disebut al ke Karena dia jauh dari Masjidil Haram Kalau Madinah kan dekat Masjid yang paling mulia kan ada tiga itu ya Mekkah Madinah, Palestina Nah dia disebut pergi Karena tempatnya jauh Makanan kosia Tempat yang sangat jauh Terpencil nggak ada siapa-siapa Fanta bihi Makanan kosiya uh, Faaja aja Ahal Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin Setelah sekian bulan Mungkin 9 bulan Dia bersandar di sebuah pohon Kemudian dia berkata Ya laytani mitu qobla hadha Wakuntunasyam Dia uh, Apa ya Kayak orang Menyampaikan satu bentuk kalimat sedih Kayak kalau bahasa sederhananya Kayak ngeluh gitu Ya laytani mitu qoblah za aduhai Seandainya aku mati aja daripada harus menanggung Malu kayak gini Maryam itu kan pemalu banget Mahkota pem, uh, sifat malu itu dipakai banget sama Mariam Makanya ketahuan nggak hamil nggak punya suami Itu buat Maryam pukulan paling luar biasa Telak banget Walaupun dia nggak berbuat dosa Tapi tetap aja orang kan nggak ngatain dia ditambah lagi Bani Israel tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah ada apa viral langsung di Bani Israel Maryam hamil di luar nikah viral semua orang ngomongin mana mana Mariam, mana Maryam. terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel dasar Mariam ngaku-ngakunya suci sok suci segala macam sehingga Mariam bilang aduh hay sandanya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya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 kita nggak naik jatuh, paling keseleo dikit Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh Kan lebih sakit nih Mariam tuh naiknya udah terlalu tinggi Saking tingginya sampai Nabi menyebut Dia satu diantara empat yang sempurna di muka bumi Nggak ada perempuan yang sempurna Kecuali empat itu Itu benar-benar dipuja-puja tuh Mariam Pengen punya anak nanti namanya Mariam Pengen punya istri kayak Mariam Pengen punya ibu kayak Mariam Pokoknya Mariam itu idola banget tuh di zaman tersebut Bani Israel kalau suka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 Uh, kayak mereka ngejela jelakin nabi uh, malaikat apa Mikail uh, malaikat Jibril kan Bani Israel paling nggak suka sama Jibril ya jadi nggak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh nggak ada atau nama anaknya Michael karena mereka seneng banget sama Mikail Gak suka sama Jibril kenapa Jibril itu kalau turun pasti bawa perintah wahyu kan ah Jibril mah bawa perintah wahyu gitu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 Berat banget buat Maryam sehingga Maryam mengatakan ya laitanī mattu qabla hādhā wa kuntun asyyan mansiyā aduhai seandainya aku mati aja aduhai seandainya dulu aku nggak bikin akun Instagram pasti nggak akan jadi apa-apa gitu nyesel udah punya akun udah gitu banyak lagi yang ngomongin akhirnya turun ayat turun lagi Jibril turun malaikat fanādāhā min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 Semua dokter datang habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi nggak sembuh. Kenapa Allah nggak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub? Allah nggak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunion, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu nggak akan.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 Nakhla, ya Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin Yang lagi lemah disuruh goyangin pohon kurma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 Diciptakan dari jenis tanah yang sama Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda Cuman satu yang mirip dengan manusia Jenis tanahnya korma Sehingga salah satu yang cepat mereka free seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah Makan rutoban Jadi ya korma yang uh, Apa yang muda tapi manis Jangan dikasih ke bayinya ya Keselap bahaya <tuh> Kasih ke ibunya Kalau ke bayinya tamar korma yang udah tua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 Pokoknya kalau mau akad nggak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja. Saya terima, saya terima. Kok nanti takut salah saya tolak kan? Bahaya. Udah diizinin nama calon mertua masih ditolak. Nah, malamnya pada tidur kecuali dua orang. Rasul sama Abu Bakar selalu berdua orang ini. Pokoknya solmet banget. Direkam solmetnya di Al-Quran. Rasul beristighosah doa yang sangat uh, khusyuk. Berharap banget panjang lagi doanya sepanjang malam Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu gak gini Tapi gini Pernah gak doa kayak gini Nah makanya masih sendiri ya Coba istiwasa ya Allah <tuh> Langsung tuh Jadi kalau doa jangan gini doang Apalagi gini santai Sesekali doa oh Allah. Ternyata belum naik lagi santai, santai. Mungkin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 Ditinggi lagi, jadi malam itu Nabi beristighosa sampai Syal. Beliau jatuh, nangis, janggut. Beliau basah dengan air e, mata, nangis panjang malam. Ya Allah, jika besok kami kalah perang, terbunuh semua. Mungkin di muka bumi ini nggak akan ada lagi orang yang menyebutlah Ilahi. Allah, ubah bahkan ng ngambil e, apa? Rida, syalnya Rasul ditaruh lagi e, apa?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 Keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita nggak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, nggak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita cuma lihat postingannya doang, tapi nggak pernah jalan bareng, jadi nggak kenal dekat gitu, dan nggak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah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 khusus nggak mau pakai yang lain berdua aja biar Allah yang menolong saya karena udah nggak bisa ngarap siapa-siapa.